nah udah sampai di taman buaya asam kumbang Medan ternyata tam tamannya tutup ya guys kami kurang tahu juga guys ternyata gara-gara covid guys tutup semua tamannya guys ya nah, inilah guys buaya guys ini yes, guys sekarang ini guys banyak sekali guys yang tertutup kali guys, guys. yang kali tadi guys tutup buahnya ya gila guys ya semua pulang guys karena tutup buah apanya Taman buayanya jadi orang pulang ke semua lagi like. pulang balik kata Taman banget tutup guys hari libur guys jadi karena covid dua guys jadi cuman cuman guys. Ntar, ntar. Ya. jauh datang tapi ternyata tutup juga guys ya oke okay guys terima kasih semua guys jangan lupa subscribe komen share ya guys